Siapa yang bertakwa atau taat kepada Allah Allah kasih jalan keluar Siapa yang taat kepada Allah Allah kasih rezeki yang tidak terduga-duga Siapa yang taat kepada Allah Allah mudahkan setiap urusannya Keep the faith asliqah billah Percaya deh sama Allah Karena ngandelin Allah Allah mudahkan urusannya Selalu kayak gitu Kalau melakukan sesuatu karena Allah Selalu Allah mudahkan Tapi kalau kita tidak melibatkan Allah Berlepas tangan, dan kalau Allah berlepas tangan, siapa lagi yang bisa memudahkan selain Allah SWT. Libatan Allah.